SCP-522 merupakan patogen metafisikal yang dapat menginfeksi restoran dan beberapa tempat makan lainnya. Sumber utama dari infeksi SCP-522 dikarenakan sebuah website anomali bernama Delicious Dance Delivery Speed Run. Jika seseorang memakan makanan dari SCP-55221, restoran yang menerima pesanan tersebut akan terkena efek SCP-5522. Restoran yang terkena efeknya akan melakukan ritual yang tidak diketahui saat mengantar pesanannya Ritual ini sangatlah aneh dan tidak mengikuti hukum fisika Tidak ada batasan seberapa jauh mereka bisa menempuh perjalanan Setelah membayarnya, subjek akan melakukan sebuah ritual lagi untuk kembali ke restoran Semua kegiatan ini selalu diselesaikan hanya dengan 30 menit saja Penahanan terkait SCP-5522 sangatlah sulit untuk dilakukan dan admin dari SCP-5521 pun belum ditemukan sama sekali. Perayap Web Foundation JM Con, harus memonitori seluruh media sosial terkait SCP-5522, periklanan atau bahkan penyebutan scp 55221 yang dimana mereka harus dihapus secepatnya juga. Pesanan Pizza keju ukuran kecil Hasilnya Subjek berdiri di pojokan barat daya dari dapur tersebut dan melakukan beberapa jongkok dan lompatan. Beberapa menit kemudian, subjek pun langsung menembus lantai dapur tanpa ada masalah. Subjek sampai di set 66 tanpa luka-luka atau bahkan merasakan sakit di bagian kakinya. Pesanan Pizza pepperoni ukuran sedang dan beberapa sayap ayam Hasilnya subjek melompat di depan pintu masuk di atas sebuah bangku selagi memegang sebuah bangku lainnya. Subjek pun sedikit demi sedikit melayang dan melepaskan bangkunya setelah mencapai langit-langit bangunan. Subjek melontarkan dirinya ke atas, melalui langit-langitnya, dia sampai di set 66 tanpa luka-luka walaupun dia sedikit kecapean. Dalam sebuah eksperimen untuk melihat ritual SCP-5522 bisa diganggu atau tidak, D30852 dikirim untuk menyamar menjadi seorang pekerja di sana dengan kalum setrum remote Yang akhirnya menghilang dan ditemukan telah terbunuh dengan cara yang mengerikan Dalam analisis pasca kejadian, pesan pemberitahuan pun muncul dari SCP-55221 yang bertuliskan